Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Benasca Official. Oke guys, jadi di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alikmosen Motion lagi guys. Nah, oke jadi di sini ada 17 preset ya guys. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Hmm. Oke okay, guys, lanjut langsung ke preset yang kedua ya <SILENCIO> Oke okay guys lanjut langsung ke preset yang ketiga guys Oke okay guys lanjut langsung ke preset yang keempat guys Oke okay, langsung lanjut lagi ke preset yang kelima Okay, hey everybody, I'm Gomes LX This is my performance, from LX Revolution Are you ready? Okay, let's go! <mulia> Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang keenam. Ah, rokok aja bikin candu, apalagi senyumanmu. Waduh, abang bisa aja. Jadi sayang. Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke preset yang ketujuh, guys. Oke okay, lanjut lagi ke preset yang ke-8. Oke okay, guys lanjut lagi langsung ke preset yang ke-9. Nino Funky Remix. Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-10. Oke okay guys, langsung lanjut lagi ke periset yang ke-11. Oke guys, langsung lanjut lagi ke preset yang ke-12. Okay ke ke Cetok sekali everybody. Oke okay guys selanjutnya preset yang ke tiga belas Oke guys ke preset yang ke 14 belas Oke okay guys, langsung lanjut ke preset yang ke-15. Karena mungkin lagi <SILENGALAN> puter-puter Oke okay guys, lanjut ke preset yang ke-16. <SILENGALAN> Oke okay guys lanjut ke preset yang terakhir itu ke-17. Enggak apa-apa enggak good looking, lagian emang ada saya yang nggak mandang fisik. Saya, saya mau Bang. Awas, nanti kalau ketemu saya, saya karungin loh Bang. Oke okay guys, mungkin segitu aja presetnya ya guys ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Oke mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.